Gang, welcome back to my channel Detektif Slot si penyelidik Slot gas hari ini Oke okay, hari ini seperti biasa gue bawa modal yang super duper luar biasa besarnya ya 5 juta enam ribu Oke ini langsung kita langsung cus ke TKP nya aja ya Oke, okay, ini kalian semua yang lagi nonton ya dimanapun kalian berada ya apa kabar kalian semua ya gua doain kalian itu sehat-sehat selalu dilancarkan segala urusannya dimanapun kalian berada oke okay. begini okay, jatuhin petir aja nih mantep nih ya kayak nggak apa-apa lah masih awal-awal kita coa coa -co -co -co main aja saja ya oh ya yeah, banyak nanya-nanya gua nih ya banyakin nanya gua tuh kalau gua itu mainnya di situs mana ya gua, gua ya gue udah sering bilang kalau itu setianya di retro 777 guys ya tujuhnya tiga kali ya jadi situ sini lu menang berapapun dibayar di sini guys ya jadi linknya nanti gue cantumkan di kolom komentar kalian bisa klik linknya langsung cus TKP-nya bareng gua Oke okay. ingat retro 777 tujuhnya tiga kali ya Oke okay, ini gua minta maaf sebelumnya kalau suara gue ini agak agak seru gimana tuh nggak enak gitu buat di telinga karena gue ini lagi tenggorokan gue ini lagi gak enak banget nih kebanyakan rokok sih ya banyak rokok banyak begadang jadi suara gue kayak gini nih Oke ini kita pula selanjutnya aja ke Spinjel Pak 20 kali uh, oke okay, di skip Oke okay, ini, ma ini masuk nih ini mudah-mudahan kita dapat skater guys ya kita dapat empat, nih dapat skin uh, dapat skater gratis kan lumayan ya Profit juga tuh Oke ini udah banyak pecah nih Jatuhin dong peternya Jatuhin dong peternya kayak Jatuhin dong peternya kayak anjir sayang banget ya Tadi kalau pecahnya udah banyak banget Tinggal dijatuhin peternya udah Ah mantap kali ini Konek kali 12 guys ya Tapi yang pecah aduh, Karena yang jengkelan itu ini guys ini jeng, ini ini ini yang bikin kalian bikin jengkel itu ini pecah banyak, yang nyantolnya ini jilanya. Tapi ya udah nggak apa-apa, udah dapat Mega 1,2 juta ya lumayan lah ya. Alangkah bagusnya kalau kali 2% persen nyantol di pecahan yang banyak tadi. Oke okay, biru dikasih buat kita mantep. Wah ciskit. Oke. Okay ini gua mainnya di jam 10 guys ya kenapa gue main di jam 10, gak tau gue gak tau gue, kenapa gue main jam 10 gak, -gak tau gue, pokoknya main aja deh karena gue feelingnya hari ini gacor guys ya. hari ini gue feeling gue itu feeling gue itu hmm, gue bilang 640 guys ya tapi cenderung gue itu ikut kata feeling selalu gacor guys selalu gue itu profit gitu, tapi bukan berarti gue gak pernah kalah. pernah, cuma gue kalau dalam perhitungan gue itu cenderungnya Uh, ini gua on DC bentar ya. Gua on DC ke spin cepat 20 kali. Oke. Okay. Tapi dalam selama ini gua main di sini gua cenderung itu menang guys di sini. itu perhitungan-perhitungan gua selama ini di sini. oke okay, kenapa gua setia dengan retro 777 ini? Ya, ini. Mantap uh, polanya. Polanya bisa ditebak di sini gitu. Mantap. Pokoknya gacor dah kita gitu. Dan ini gua mainnya di jam 10-an ya. Mudah-mudahan hari ini gua bawa pulang jutaan rupiah ya. Profit kita hari ini, amin Oke, okay, dikasih jam pasirnya Muninya pecah Berah, mantap, merah dikasih hijau juga Angkat dong, kek Oke, okay, dikasih lagi gelasnya Angkat dong, kek Sudah pecah banget lagi, banyak banget Wah, kampret, nanti ngantol lagi Di tempat lain petirnya Ini nih, jengkel jengkelnya nih, dari, dari kakek ini tapi tua-tua kurang aja ya. Sketchernya dong. Wah, sayang banget. kira okay langsung kita ke pola berikutnya aja. Uh, DC nyogokan pintu-pintu bawah 20 kali aja. Kenapa DC nyogokan Hmm, seperti yang kita lihat tadi ketika DC-nya on nggak gitu Gak gitu konek banget ya, nggak gitu. nggak gitu pecah pecahlah tadilah. Oke, ini pola-pola ini gua rakit sendiri guys gua racik sendiri wajib ini polanya gua racik sendiri gua bumbuin sendiri ya mudah-mudahan bawa keberuntungan buat gua buat cuan gua juga ya dan mudah-mudahan pola ini juga bermanfaat buat kalian semua atau kalian bisa juga nih ya kalau nanya-nanya pola Uh, kalian bisa juga join ke grup telegram yang nanti linknya gue cantumkan di kolom komentar guys ya Jadi kalian bisa join ke grup telegramnya Oke okay, ini gue mau buy spin 4 juta aja ya Gue gua merasa enak gue di luarnya ini ya. Gue langsung buy di 4 juta ya Ini jangan diikutin guys Jangan diikutin Hanya profesional yang mau melakukan ini ya oke okay, balik ke telegram telegramnya tadi kalian kalau mau join ke grupnya kalian bisa langsung klik linknya di kolom komentar untuk langsung join ke grup telegram uh, grup, uh, grup telegramnya di sana polanya selalu update guys ya polanya selalu update 24 jam sekali tentang update polanya jadi kalian bisa ikutin pola dari sana atau kalian bisa ikuti pola racikan gua ya mudah-mudahan pola dari manapun itu ya membawa cuan buat kalian buat gacol juga gacor juga buat kalian ini auto sensasi. Jika, masa, mega ya Gue kira saya tadi Tapi lumayan gak apa-apa 1,4 juta 200 200 1,4 juta 1,4 juta 1,4 juta 1,4 juta Gue sampe mulut gue ini Oke okay, mantap Penggali kali 8 Yang nyantol di sini Kali 4 Berapa nih Manjir Dikasih mega lagi ya 1,4 juta Gue jadi takut buat ngomong anjir Waduh oke, okay. kok wow, nyantol lagi ini, Konek lagi ini, Pecahnya lebih banyak lagi dong Ayo mantap Hijau Oke okay, dikasih ungu Jam pasirnya dong mantap Pecah lagi dong mantap dikasih hijaunya Kuning anjir beneran dong anjir anjir ini gacor ini meledak ini langsung saya sempasional 5.236.000 gila gila gila gila ini nih ya ini nih kumpul-kumpul perkaliannya sekali konek ini nih meledak RTP nya saya sempasional cerok dalam langsung 5 juta ini gila enggak ada Hah? gila tuh memang feeling gua waduh cenderung gak pernah salah sih, wih kali 12 nya tapi di skip sayang banget mantap nyantol lagi tapi pecahannya kecil ya sayang banget oke aku menang sudah 8 juta guys anjir anjir gila sih oke masuk lagi perkaliannya dong perkaliannya dong mantap dikasih perkaliannya kali 5 jampuk. waduh gila ini masuk kali 20 masuk kali 5 ini anjir lanjut tutup mata aja kita semua guys auto sympasional Rp7.150.000 lagi wah kampret kampret ini duit kakek ini banyak banget yang di sawer-sawer kita ya gila di tengah malam gini di sawer kayak gini nih. anjir anjir anjir ya udah auto kuras aja nih kakeknya ya mumpul lagi banyak duit lagi baik hati dia ya kita kuras aja kantongnya sampai kandas bos anjir aroma seinfaksional ya waduh aroma-aroma sempak anjir 17 <tuluh> juta bos apalagi ini gila-gila jadi langsung saja buat kalian semua cus ke TKP nya ya retro 777 cuan bareng gua gacor bareng gua ini luar biasa sih wah konek lagi nih tapi kecil ya, udah apa-apa ya penting kita udah untung anjir 16 juta maben. Ah, 16 juta mamen gila 8 menit 16 juta gila gila-gila gue baru duduk opening nih ya baru gali-gali TKP enggak sampai sejam dua jam langsung dikasih kemenangan 16 juta bos gila gini seneng ini demennya gue main di sini nih ya ini nih ya langsung ke pulau selanjutnya aja turbo 20 let's go memang luar biasa sih Memang ini geraknya ini nih, gua kemarin tuh pernah ngomong kayak gini guys ya. Emang kalau di Get Olympus Retro 777 ini gampang banget gitu, gampang banget polanya ketebak gitu. Makanya ini trik gue juga yang bikin gue itu cenderung menang di sini ini. Smell smellnya udah nyampe gitu guys, udah nampar hidung gue ini. Jadi gue tahu ini polanya gimana. gitu. Kebacar lah ini di sini ya. Jadi kalau buat kalian yang mau gali-gali TKP bareng gua juga tapi polanya masih bingung bisa lihat video-video uh, sebelumnya juga ya Anjir lagi gacor-gacor gini lagi panas kayak gini koneksinya bermasalah Kampret Kampret Kita kelah nggak apa, apa lah ya penting udah cuan lah ya jangan koneksi hilang tiba-tiba salah tahu gua leong juga Wah kampret gue tuntut nih retro nih jebret kali 8 tidak konek, sayang banget sayang banget sayang banget oke okay, ini day gue on kan lagi langsung ke spin turbo 10 20 10 20 <laughs> 10 aja oke okay, let's go oh ya yeah. gua nyaris lupa berterima kasih buat kalian semua ya buat kalian semua lagi nonton video gua, thank you banget ya thank you banget sudah klik video ini thank you banget yang sudah nonton ya. jangan lupa juga dibantu like share sebanyak-banyaknya ya benar-benar sebanyak-banyaknya ya yang sekiranya buat teman-teman kalian yang memang maniak slot ya penggila slot ya yang yang cari duitnya di sini lalu ya, share itu sama dia tuh ya subscribe channel gua dan jangan lupa juga Nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi baru dari detektif ya cuan bareng gua profit bareng gua anjay oke mudah-mudahan Sekali lagi mudah-mudahan pola yang gua bermanfaat ya, bermanfaat buat kalian semua. Oke, ini ke spin cepat 10 kali. Oh ya bang, kalau saldonya mesti ikut abang juga gak? Kagak, kagak. Saldonya sesuai budget lu aja gitu. Gua depo 5 juta bukan berarti lu harus ikut gua 5 juta, enggak gitu. Ambil polanya saja guys ya. Jadi nggak harus kalian ikut gua depo 5 juta juga gitu. Oke. Okay. Wah, DC-nya off-kan aja Karena Spin cepat 10 kali Kenapa? Karena Ya itu kayak tadi gue bilang juga Ini DC-nya on Dia gak nih ya Gak banyak yang connect Di, di, di DC-nya on ya tadi Oke, okay, tadi pecah di dalam ya Tadi menembaknya di dalam Tapi ini, ini kalau di luar nembak lagi gak? Ya? Mudah-mudahan <tuh> Oke, okay, gua mau coba ke spin turbo lagi 10. Spin turbo 10 kali. Iya yeah, koneksi lagi dong. Wah, koneksi lagi dong. Ini gua minta maaf nih buat kalian semua penonton ya, kalau koneksiku ini lagi bermasalah nih. Soalnya lagi hujan juga nih di luar guys ya. Ya salah, kalau hujan koneksinya pasti kena juga itu. airong jangan pecah di dalam juga aja gitu di luar juga harus pecah dong oke okay wah gua gua gua gua gua gua ke hmm gua turun di bettingan aja ya atau gua apa aja enggak di gua stay aja di, di, di bettingan gua gua naik saja gua feeling gua yang kali ini agak ini agak karena gue takut disedot guys ya Kita udah men 17 juta tadi ya Gue jadi ragu-ragu Jadi jadi bimbang juga ini ya Gue masuk ke pola nya disedot nih ya Jadi gue tuh harus bener-bener Jangan sampai dikeco oleh kakek brengsek ini ya Soalnya dia kadang udah ngasih Tapi minta lagi gitu Kayak gak ikhlas gitu ngasihnya hmm, Signal lagi nih Oke sketser satu lagi jatuhin dong Jabrat Sial gak dikasih Tapi gak apa-apalah aduh ini kita sudah hangus satu juta guys, ya dari tujuh belas juta. Tapi masih hitungan profit, masih dengan profit. Oke, ini gua ke pulau selanjutnya ke DC on aja tuh enggak ya? Oke, gua onin aja DC nya, gua turunin bettingan ke spintur turbo 10 kali. Oke, kenapa gua turunin bettingannya? Supaya jangan disedotnya banyak banget gitu kita jangan sampai dibodoh-bodohin juga sama kakek ini ya dia terbang terbang gitu Geri juga di sana dia itu. Dari tadi gak diangkat ya di luar dari tadi setelah kita buy, uh, Dapat oh, saya by spin tadi di luar sini dia belum angkat tadi ya, Bonekannya masih belum ini ya Oke lah ke pulau pulau selanjutnya DC Off spin Turbo 10 kali lagi enggak konek-konek ini DC nya sayang banget ya oke dikasih batu ungunya cincinnya mantap kuning mantap biru dong wah diski penting tuh udah pecah main gak dikasih pertanyaan lagi ini kakek ini nih kuning hijau jam pasirnya dong mantap bener kali ya gue bilang ya. anjir anjir tapi lagi-lagi tidak diangkat tangannya. Kesetiaan kayaknya ini bakal jadi spinner air gua aja ya. Ini udah gua udah profit 10 juta ini, Gila. ini gua. Enggak rungket gua. Oke okay, ini bakal oke okay, ini akan jadi spinner air gua. Thank you banget buat kalian semua nonton ya sekian olantek TKP hari ini. Gua mau WD takut disodok gua guys ya. Adios.